Menteri Kesehatan Ungkap Nasib Peduli Lindungi setelah PPKM dicabut, aplikasi ini akan terintegrasi dengan Satu Sehat. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, PPKM, yang telah dicabut beberapa waktu lalu. Membuat banyak orang bertanya-tanya tentang nasib aplikasi peduli lindungi yang selama ini telah banyak digunakan untuk memantau status vaksinasi dan screening pasien COVID-19. Menanggapi hal tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa aplikasi peduli lindungi akan terintegrasi dengan platform Satu Sehat di masa depan. Dengan demikian, aplikasi peduli lindungi tidak hanya akan digunakan untuk memantau COVID-19, tetapi juga akan bisa memantau imunisasi yang telah diterima oleh anak-anak serta memberikan informasi tentang riwayat pembelian obat di apotek. Selain itu, Aplikasi ini juga akan bisa terhubung ke smartwatch sehingga catatan kesehatan seperti obat yang dikonsumsi, rutinitas olahraga, dan informasi kesehatan lainnya dapat terekam dengan baik. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dokter akan lebih mudah untuk mengecek kondisi kesehatan pasien di masa lalu sebagai rujukan dalam pengobatan. Selain itu, Pemerintah daerah dan dinas kesehatan juga dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk memahami kondisi kesehatan populasi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan kabupaten, kota. Menteri Kesehatan menyatakan bahwa aplikasi peduli lindungi diharapkan selesai pada akhir tahun 2023 sehingga bisa dimanfaatkan pada tahun 2024. Aplikasi Peduli Lindungi merupakan salah satu solusi yang dikembangkan pemerintah untuk memantau dan menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sejak diluncurkan pada tahun 2020, aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari 15 juta pengguna dan telah membantu pemerintah dalam melakukan screening pasien serta memantau status vaksinasi masyarakat. Namun, dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM, yang telah dicabut seiring dengan tren kasus COVID-19 yang rendah. Banyak yang bertanya-tanya tentang nasib aplikasi peduli lindungi di masa depan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa aplikasi ini akan terintegrasi dengan platform Satu Sehat di masa depan.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 dan informasi kesehatan lainnya dapat terekam dengan baik. Menteri Kesehatan berharap bahwa aplikasi peduli lindungi akan selesai di akhir tahun 2023 sehingga bisa dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk memahami kondisi kesehatan, populasi di tingkat kecamatan, kelurahan, dan kabupaten-kota pada tahun 2024. Dengan adanya aplikasi ini, Diharapkan dokter akan lebih mudah menangani kondisi kesehatan pasien dan memberikan penanganan yang lebih efektif dan berbasis data. Dengan demikian, aplikasi peduli lindungi tidak hanya akan bermanfaat dalam menangani pandemi COVID-19, tetapi juga akan menjadi solusi yang efektif untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat di masa depan.